Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian Salty di Bambi menyuguhkan info-info menarik Dan terbaru dari Lasli dan Bilar di kabar pertama para sahabat Kita lihat di sini ada kabar yang sangat membanggakan Alhamdulillah buat vlog Leslar Entertainment Itu sudah tembus 1,9 juta kali ditonton dalam 8 hari Wah Masya Allah Ya untuk warga Konoha Terstreaming dan tentunya terus dukung yang terbaik buat idola kesayangan kita dan karya-karyanya mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali bangkit kembali tentunya menyuguhkan kejutan bahagia buat kita semuanya fanbase Leslar yakin semakin berkembang, semakin kompak, semakin solid tiada hari tanpa Leslar satu hati, satu tujuan support idola kesayangan kita yuk sama-sama kita bergandengan tangan buktikan bahwa Leslar masih tentunya menjadi nomor satu kemudian selanjutnya persahabat diunggah hal ofisial Les Lovers Indonesia mengunggah foto dua piala ini piala dari Indotv Trends persahabat Alhamdulillah sudah tentunya dikirim piala yang luar biasa persahabat penghargaan sudah diterima oleh Admin ofisial Les Indonesia Mudah-mudahan terus berkarya Dan semakin banyak dukungan yang diberikan Dan ini juga salah satu bukti Dukungan begitu banyak Dari orang-orang baik Orang-orang yang tulus Pastinya Support Leslar Dan ini hasilnya persahabat ya Suatu penghargaan dari Indotv Trends Diberikan buat Leslar Dan tentunya Les Force. Kemudian juga selanjutnya di storynya Lasti 2 orang ini baru saja juga mengunggah kembali postingan dari Dion Udon persahabat wow makin gak sabar dengan single barunya Bunda Lasti ini kejutan banget yang buat warga Konoha sama-sama persahabatnya doakan Bismillah single terbaru yang Lasti bisa trending bisa booming dan bisa diminati oleh semua kalangan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga persahabatan sebuah artikel Lesti. Ini menjadi penyanyi dangdut dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Ini dilansir langsung dari viva.co.id persahabat sahabat. Di urutan pertama ada Lesti Kejora. Ia kenal dengan suaranya yang sangat bagus. Maka dari itu, wajarnya kalau dia masuk dalam penyanyi dangdut dengan bayaran tertinggi di Indonesia Ia bisa mendapatkan sekitar 350 juta jika sekali panggungnya mengawali karir di Akademi Dangdut yang membuat namanya melesat seperti sekarang Pelantun lagu egois tersebut sempat mendapatkan saweran yang cukup luar biasa besarnya Masya Allah Disebutkan bahwa dalam sekali manggung Lesti bisa mendapatkan 350 juta rupiah Ini nominal yang sangat fantastis bersahabat Kita makin bangga Lesti itu akan selalu bersinar Sang kejora tidak akan pernah redup Seperti halnya juga warga Konoha Yang tidak pernah tentunya redup Terus bergandengan tangan Kompak, stolid, mendukung apapun itu Yang terbaik Buat Leslar Family Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan, mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar bahagia dan terbaru Kabar baik dari Leslar Jangan kemana-mana persahabat Terus ikuti channel Youtube Dival TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar menarik Dari Lasti dan Bilar Tentunya Ini dulu informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan Terima kasih